halo guys kali ini saya baru masuk lagi servisan asus a450l rusaknya laptop ini nggak bisa ngebaca harddisk padahal harddisk bagus rusaknya kalau laptop itu rusak harddisk nggak kebaca nanti kita bahas sebelum mulai klik dulu subscribe like komen dan share nya oke okay? Biar saya upload terus video yang bermanfaat Oke kita bongkar dulu laptop ini Tunggu dulu Oke ini telah selesai saya buka casingnya Ini keadaan sudah kita mau buka motherboard lagi Kita coba dulu fleksibel dan yang lainnya Oke, ini saya ambil motherboardnya. Jika dapat kerusakan hard disk nggak kebaca. Jika sudah kita tes di laptop lain normal hard disknya, rusaknya pada motherboard tersebut. Ini yang harus kita lakukan adalah cuma flash BIOS ini saja black BIOSnya BIOS ini nah ini BIOSnya diangkat di program ulang sebelum mengangkatnya cabut dulu baterai t -mos ini biar dia enggak short enggak rusak ini telah selesai saya flash ini flashnya Oke, okay, kita tes kita pasang lagi Tunggu sebentar ya Saya pasang dulu Apikan Oke, okay, kita dulu. Saya pasang dulu Paksimalnya Oke, okay, ini telah saya pasang casingnya dan hadisnya telah saya pasang. Kita tes, semoga berhasil ya. <tuh> kita tunggu dulu. Si loading. Semudahan kebaca. Oke. Okay tanya kebaca ini program Linux. Oke, okay, Alhamdulillah sudah kebaca, Kita tes. Windows dulu, eh Linux ini dulu, kita masuk mudah-mudahan berhasil ini, ini sudah berhasil ini. oke okay. proses okay. ini sebentar ya, sabar oke, okay, Alhamdulillah demikianlah cara service laptop jika Habisnya enggak kebaca, tapi di laptop lain kebaca. Cukup les biosnya saja. Demikian, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan sharenya video di bawah ini. Mantap!